Hai hai hai, balik lagi sama Luna sini Dengan pola gacor seperti biasa Kali ini gue mau main di get of Olympus Dengan modal 200 ribu Gue mau putar di 480 Oke, DC gue onin Quick sama skip layar Di 50 gue kocok ya guys ya. Oke, kita kocok-kocok santuy dulu guys Nah, kakek mulai beraksi nih guys Waduh loading Tungguin dulu guys Kita muter-muter dulu Pemanasan, kakek mau tarik nafas dulu kali ini siap siap siap siap siap siap apa yang akan terjadi kita tunggu dulu pemanasan dulu nih guys pelan pelan aja kita mainnya ya oke udah muncul nah kita lihat belum ada yang pecah guys pun astaga jewis jewis hmm cakep ungunya tuh guys akhirnya pecah juga guys kita lihat lagi dipecahin lagi dimana mm, loading lagi guys tarik nafas dulu tahan Buang pelan-pelan Kayaknya mau dikasih gede nih guys Ini biasanya kalau kayak gini Tanda-tanda mau dikasih Gede nih perkaliannya Kita tungguin Oke pecah juga tuh si biru Mantep coy Tambahin lagi beh Nape ini kenapa Loading lagi Beuh, Udah ini bener-bener nih Jackpot kayaknya nih guys Jackpot nih kita mau dikasih nih ya Muter dulu deh Yaudah Tuh udah muncul lagi. Yuk, yuk. Jangan cuma dikocok aja. hmm cakep cincinnya, coy. kali 5 ID cakep. Langsung dapat 120, guys. Nice. mantun Tambahin lagi, guys. Tuh, dengerin tuh bunyi pingtringannya. hmm cakep banget. yoi Yuk, kita puterin lagi, guys. Masih ada 28 puteran lagi. Santuy, santuy dulu santuy. Aku uh, pecah hijau, cakep. Tambahin lagi, Us. Oke, okay, birunya pecah guys. Tambahin lagi. Oh iya, yeah, by the way, ini sekedar informasi untuk kali ini gue lagi mainnya di BO Bonanza 38 ya guys ya. Kenapa sih gue sering banget main di sini? Bah, loading lagi guys, bentar, bentar, bentar, bentar. Nanti gue infoin kenapa gue main di sini ya. Bah, loading. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, buruan dong. Uh, parah loadingnya guys. Oke okay, Jo. Nah di Bonan 138 ini lagi banyak banget event-event seru yang bisa lo dapetin khususnya untuk new member sama old member. Itu ada event bonus depo. Ya nanti untuk linknya gue kasih aja di deskripsi ya guys ya. Be pecah lagi kuningnya. Jadi nanti lo bisa lihat sendiri. Jangan lupa gabung tapi ya guys ya. Nah be birunya pecah guys. Kali dua. Oke okay, lumayan guys. Dapat sebelas ribu. Masih diputar-putar santai Oke cakep cincinnya pecel lagi cok Biru Beuh. Oke kali 8 kali 3 kali 2 keluar Oke cakep Beuh. Kali 13 Cok 140 ribu Nice lagi nice nice nice nice nice nice, nice. Ini. Cakep yang begini nih. gue demen yang kayak gini nih. Oke 140 rebel Tambahin lagi Oh masih ada 15 putaran guys Nang slow slow Oke birunya pecah ini tadi karena puterannya banyak Iya guys ya tapi cuan guys oh birunya pecah lagi kali dua udah keluar ya, wood. tambahin lagi 2400 enggak apa-apa enggak apa-apa Oke kita puterin lagi guys kita puterin lagi ya semoga loadingnya nggak ada lagi di sini udah cukup Boh cincin lagi guys yang leduk guys 8 Oke Tambahin lagi, masih 4 puteran Puterin lagi terus Abis ini bel. Oke, hijau pecah Kuning, mantul Tambahin lagi Oke, tambahin terus kuning pecah Biru hmm, Cakep Yui, Kalau bisa gelas, aduh gelasnya kurang sayang. Oke, udah selesai puterannya Sekarang kita ganti Quick aja ya guys, ya, kita puterin dulu Di 20 quick aja yang nyala kita putar lagi di 20 guys buat lo semua ya yang udah kehabisan pola di Zeus bisa banget pakai pola gacor ya gua kali ini gua pastiin gacor lo lihat sampai akhir ya kita dapat berapa ya saksin sama-sama guys buat tambah taman koleksi aja tapi caranya harus bener-bener lo tiru ya kalau untuk bettingannya bebas sayang mau di bettingan berapa aja Nah, kalau ini gue tolak. Beh, anjay 100-nya kacau gelas sama hijau pecah. Yo, iya anjay! 103 tiga, sensasional guys. Mantap, guys, dapat, guys. ratus, Yo, enggak sedap. yo i, gila goki. satu tiga 138 anti rungkat gacor club, guys. Wah, parah sih dikasihnya, guys. Gue sampai kaget. Pecah di luar anjay, di luarnya anjay. 939.000. Bah. Gila, di mana lagi guys yang kayak gini? Di mana lagi? Yo, imamin mantep cok Eh, lo lihat nih. Lo lihat pola gue gacor kan apa gue bilang? Yo, ibukan kaleng-kaleng, Bos. Puterin lagi, Eih. Masih ada lawan putaran lagi guys Oke loading lagi ngapain apa yang penting kita Udah jackpot guys Ya gak apa-apa ya dia mau muter juga Jangan lupa tuh DC on ya guys Oh gila sih Polanya Luna ini Polanya Luna kuning sama hijau pecah layar Anjay Biru pecah lagi banyak Kali 12 keluar Yoi merah tambahannya Berh. Gila gak ada obat Yoi tembus lagi di 460 sensional guys bo sedap gila sih ini sih mantap sih Wah nggak ada obat parah tiga 138 sih parah sih bo, lo lihat nih polanya gua nih polanya luna guys ya yaudah jangan sampai lu ngaca catet tuh pola gue ya lo pakai tuh bebas tuh begila gila gak lo mantep mantep mantep nyayur kita nyayur hari ini nyayur kakek lagi baik hati banget sumpah uh sedap cok. wah gue sampai mau ngomong kasar tuh guys itu oh, masih bisa gue rem ya boh 460 nggak tuh yoi pecah lagi jauh sama kuning oke okay. waduh lagi tersendat sendat terus nih guys pragmatik nih guys gak apa apalah yang penting polanya gacor terbukti Beuh, gak ada tanding, gak ada obat Yoi Masih muter, kita tungguin dulu guys Oke birunya pecah lagi Ih masih gacor anjay Merahnya pecah Gila. Oke masih kita puterin lagi Diajib ya, ajib sih kalau kayak gini merahnya pecah lagi Yoi mamen Tuh uang kita aja udah 1,5 Modal cuma ratus ribu Buset dah Gak ada obat bener-bener si Zeus loading lagi guys. Sabar ya guys ya. Sabar menanti. Tunggu tunggu tunggu. Kita tunggu lagi puterannya. Sebentar lagi guys. Ayo kek. Oke, masih tinggal satu puteran lagi kita tungguin aja. Kita tunggu. Oke, akhirnya puteran berakhir nah guys. Sampai sini gua rasa udah cukup banget ya modal 200 jadi 15 enggak tuh. Gokil nggak tuh pola gue ya? Jangan lupa pola gue diikutin dan makasih banyak buat lulu semua yang udah pada nonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe. Bantu tipping-tipping kalau ada kritik ada saran guys tipping aja ya. Nanti gue baca yang mau request-request pola juga boleh. Thank you banget untuk supportnya. Terima kasih biar gue lebih semangat lagi ke depannya. Nanti lu mau. Ada saran ide-ide apa pokok tipping aja ya. Ya udah sampai sini aja dulu guys. Makasih banyak. Bye, -bye. Sampai ketemu di next video gua.